nyata dari modul 1.4 budaya positif dengan saya ekraim kalukar calon guru penggerak 9. Mengangkat dan yang ke-10. Tidak boleh tidur dalam Tepat. Semua Sepakat. Tepat. lagi pagi Selamat pagi si Jenny, jika mau masuk kelas harus menggunakan pakaian yang rapi Jangan menyenangkan keping tambahan seperti sweater Oh iya ya, itu kan kesempatan kelas kita Oke, okay, oke, okay. makasih Iya, selamat-selamat Selamat pagi Selamat pagi, pagi. pagi. Siap untuk belajar matematika Siap ya lupa iya, iya. yeah. so yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. Gimana kabar? Yeah. <laughs> Kamu tahu kenapa saya panggil Kenapa ini? Mm. Kenapa? Mm. Ada kira Putra ya, tahu main kita. Ya, ya betul, benar tersalah. Dan Jangan dendam dan kita. Jangan satu aja. Ya, betul. Oh iya iya, saya lupa. Terima kasih. Oke, siang Milan. Ya. Gimana kabar hari ini? Hmm. Uh. Ya kenapa? Okay. Lanjut. Pantai, kenapa satu om, om ada eh, Iya om sekolah Eh, jangan nama orang tua ingat Oh iya, iya, maaf ya Kenapa melakukan hal oh, teman, teman oh, ya. Kira-kira itu hal yang baik atau buruk? Melan sadar, sadar. Jadi tanggapan saya tentang berepositif positif kesepakatan kelas Yaitu mengajarkan dan membiasakan siswa Agar dapat melakukan, memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam kelas Agar supaya pembelajaran di ruang kelas berjalan dengan lancar dalam adanya Terima kasih Halo, nama saya Nadia Baleuri, dari kelas 12 1. Sanggapan saya mengenai budaya diskip tentang sekolah kelas, tujuannya itu sangat baik membentuk kita supaya taat dengan sekolah. Selamat siang, perkenalkan, saya sedang mengunduh guru mata pelajaran biologi kebetulan langsung kepala sekolah urusan bukmas. Dan saat ini dari teman guru kami, saudara Iqra. Sosialisasi tentang Kesepakatan kelas Saya sudah berikutinya Terima kasih kepada Saudara Bapak Iprah Yang boleh berbagi isi dengan kami Mengenai kesepakatan kelas Tentunya ini memotivasi mem mem mem mem kami Sebagai guru untuk bagaimana Kesepakatan kelas yang telah kita buat ini Lebih Memotivasi mem kita Untuk tepat Dalam kita Untuk menjaga kemikiran apa yang tiba, tiba sudah terpakati bersama anak-anak komitmen -anak, bersama dengan anak-anak untuk melaksanakan apa yang sudah disepakatannya. Jadi pasti dalam proses pembelajaran di kelas. Terima kasih. Ini kan nama saya Prancis Caruth guru mata pelajaran geografi, sekaligus sebagai wali kelas kelas 5. saya setelah mengikuti sosialisasi kesepakatan kelas. Budaya positif yang telah diutarakan oleh Bapak Efraim, teman sejawat kami, sangat memotivasi saya sebagai guru dan juga siswa dalam menerapkan kebiasaan, kebiasaan positif. Kelas bisa menjadi tertib dan disiplin. Terima kasih. Saat ini saya memberikan siswa, aksinya saya positif. bisa Di hal yang sederhana ini, ini akan